Oke, okay, teman-teman, ini adalah sketsa wajah dari orang-orang yang berkunjung ke rumah tempat kejadian pencurian emas selama tujuh hari ke belakang. Oke, okay. gua agak kesulitan. Uh, Menentukan siapa sebenarnya tersangka utama dalam pencurian mas. Menurut keterangan para saksi, Tetangga sekitar itu mengenali orang ini. Siapa? Dia sering warawiri di kuburan area sekitar rumah. Setan. panjangnya kalau nggak salah Diki dikira setan. Dikira setan. Masa nama Banyak orang dikira setan Kalau keterangan tetangga saya tuh kayaknya kenal lama yang di bawah tuh Tony Tony yang yeah, ini yeah, yeah. bukan di <laughs> bawah. Tony. Tony Tony nama panjangnya tuh kalau nggak sana Kumbayer Tony Kumbayer loh <laughs> <laughs> bagus bagus, bagus. Tukang obat memang, tukang, tukang obat. Iya, obat. Nah, iya tukang obat. Saya juga curiga sama hmm, orang ini. Kita harus bisa oh. ngebedain mana tukang obat sama tukang obat ya. <Ext Boy> <vaccinia> Eng daang, en Ang itu bi bisa ngasih arti yang berbeda oh, loh. Oh iya pak. Malah gua malah curiganya orang ini. Kenapa? Ini kelihatannya seperti orang pintar. Hmm. Tapi dia sering menyamar menjadi tumbuhan. Karena nama panjangnya kalau gak salah antorium. kalau. Glembang cinta dong. Glembang cinta dong. Saya justru curiga sama orang ini. Hah, Nana. Nana, dia ini sebenarnya profesinya penyanyi. aku penyanyi? Nama panjangnya Kubento. Nana Kubento. Nama aku. Nana Kubento. <laughs> Hei, tapi kayaknya iya nih pelakunya bisa dia kan pelakunya katanya orang dalam. Iya. Nah, ini nan nananya juga Nana dalam. <laughs> Selada. Tapi saya tahu orang ini nih. Menurut informasi yang saya dapat. Meli ini katanya kalau dipanggil melengos, dipanggil melengos. Karena nama panjangnya Pir kalau nggak salah. Meli Pir. Ini juga nih dia kesian hidupnya nih. Kenapa emang? Nama panjangnya Tarin. Dilantarin. Tarin. Tarin. Dilantarin. Susah sih kalau nunjuk tersangka dari kaca wajah ini. Gini. Iya, ini orang yang berkeliling ke di rumah itu, keluar masuk rumah itu. Hmm. Ini menurut keterangan para saksi. Gua agak susah, soalnya nyari keterangan dari para saksi. Bisa Panya jadi bajunya segini-segini. Wah, -segini. wow, seksi, seksi, <tuk> seksi, Parah. seksi, Parah. seksi. <tuk> <tuk> Tapi dari sembilan wajah ini, kayaknya kita perlu eliminasi Joko. Kenapa, Pak? Karena dia masih sangat belia sekali. Nama, <tuk> nama depannya per. Perjokok. Sangat beliasa Sangat beliasa Coba analisa lu apa terhadap perkara ini Saya melihat ini, saya mencurigai mana ini nih Kenapa nah, nama? Karena ini sebenarnya bukan nama aslinya dia <Sis> oh? Nama panjang kan Na Iguana nah, nah, nah, nah, Na Na nah, <laughs> di apa ya. kubur, juga ya. Tapi kalau melihat wajahnya, ini Iya. ini orang gak pernah keluar rumah. Kenapa dia selalu di dalam? Apa oh, itu? Oh, itu? Nana dalam? Oh, oh, itu? Nana. Oh, Udah. Udah. Udah. Udah. Udah. Tapi, beda. Iya, beda. iya, iya, iya, Komandan iya, Setuju iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, yang beda. Pancela eh bridging sama pancra ini yang beda. Kalau dia ngambil bridging doang. <laughs> Kita ini komedi awal. <laughs> <laughs> Jadi bridging. <laughs> awal. We, ini, ini, ini. ini udah belum tadi? Udah. Tapi nggak apa-apa. Ini udah belum? Udah semua. Ayah, Pak, lagi nggak apa-apa. Takut terjebang. <laughs> Don't <deh>. go. <laughs>